So, waktu praktek saya jadi terharu dan menangis saking bersyukurnya anugerah Tuhan organ tubuh seperti itu ya itu berarti respon positif ya kita selama ini kita selama ini terlalu sibuk hidup apalagi saya multi-talent multitasking direktur animasi punya production house dagang sekarang tambah melukis ceramah itu satu bulan bisa 30 kali begitu covid satu bulan bisa 50 kali karena orang enggak perlu panggil saya untuk terbang ke Amerika nyediain tiket. Mereka bisa cukup dengan ngasih link Zoom. Jadi kalau saya malah tambah sibuk selama pandemi ini. Sibuk sekali dan memang nggak bisa diam orang hiperaktif. Tapi saya sekarang bisa duduk diam dan mensyukuri organ demi organ ya. Nah, termasuk mensyukuri ini nanti mau kulit hitam, mau kulit putih, itu namanya self image gitu ya. Itu cuma casing kok gitu ya. Kita kita bisa mensyukuri Benar banget Pak, terus disyukuri karena tubuh akan sempurna, tubuh kita sempurna. Ya, bahkan termasuk yang cacat sekalipun ya. Misalnya kan kenyataannya ada yang buta, Pak. Ajaib ya, orang buta hidungnya lebih peka daripada orang yang lain. Orang yang tuli mungkin punya kepekaan yang lain. Ada saya pernah punya ada orang jualan di depan sekolah saya ya, itu orang buta. Dengan main-main ngasih uang yang salah. Dia ya, bisa cium nih, 100 ribu, puluh ribu. Ini beneran bapak ibu, bapak ibu orang buta itu kadang ketemu itu di monas gitu, itu buta beneran loh ya. Tongkat itu hanya untuk depan ada batu apa tidak, mobil apa tidak. Tapi kayak telinganya itu seperti telinga kelelawar. Anda pernah dengar namanya otak tengah pelatihan otak tengah dimana orang dengan tutup mata waktu itu cepat heboh karena juga terutama yang heboh kalangan agama ya orang dengan tutup mata dan mereka berdemonstrasi naik motor mobil di jalan sudirman dan tidak nabrak apa-apa karena mengaktifkan sebenarnya reptilian ya karena posisi di tengah itu kan reptilian kompleks yang waktu janin masih ada dan posisinya antara otak kiri dan otak kanan jadi secara fisik kalau udah besar kayak nggak ada lagi makanya nggak ada namanya otak tengah otak kiri dan kanan nah, itu yang dilatih adalah kayak indra telinga sehingga bisa mendeteksi oh di sana ada gedung ada enggak makanya kelelawar itu di matanya terbang enggak akan nabrak karena dia bukan dengan mata tapi dengan sensor gitu ya nah tuhan kan ciptakan manusia lebih dari binatang sehingga manusia itu bisa seperti binatang gitu ya kalau dilatih nah yang hebatnya orang yang dari lahir uh, memang buta gitu ya punya kepekaan sensor-sensornya sehingga dia tuh dia dia enggak melihat dan tongkatnya enggak mencapai tapi itu di situ ada rumah sehingga orang buta tanpa dituntun gitu ya bisa pergi dari Bintaro, gitu ya kuningan. Saya pikir ini gimana bisa gitu. Tapi yang hebat itu duit gitu ya. Sampai kita mikir orang buta ngerti duit. Jangan-jangan <gambil> ini pura-pura buta. <tabih> Tapi dia enggak enggak nemes loh, dia jualan, dia kerja. Dia tidak menggunakan kelemahan tubuhnya. Akhirnya saya tuh kok bisa sih gitu ya? Lalu mencoba alasan ilmiah. Kan warna itu kan sebenarnya kan dari kenapa? ada warna yang berbeda, kan itu mineral ya, sehingga batu-batu itu warnanya berbeda karena mineralnya berbeda-beda. Maka ada tukang sulap itu yang melatih kepekaannya itu sehingga ketika ada wadah gitu yang ada pisau atau tidak gitu, dia berani ceburat-ceburat padahal itu warnanya diacak ada pisau di dalamnya gitu ya. Dia punya kepekaan untuk mendeteksi di mana ada logam apa tidak, kayak kayak mesin masuk airport itu ya, ada deteksi logam, tapi ini dengan tangan gitu. Nah. Kita tidak merasakan hal itu, karena kita sibuk, nggak pernah merasakan, atau memang kita kemampuan itu tidak tidak berkembang. Tapi ajaib ya. Maka saya bilang bahwa orang itu harus mensyukuri dirinya, termasuk misalnya gimana Pak, dengan orang yang buta, Pak? Mau body scan mata dan mensyukuri matanya. Tapi mereka punya kepekaan yang kita tidak punya. Jadi ketika orang itu misalnya tangan kanannya putus atau lepas, atau apa, eh ideal ya. Tangan kirinya bekerja dengan jauh lebih baik. Jadi tetap dalam kondisi yang ekstrim seperti itu pun kita bisa mensyukuri. Beethoven pemenang musik itu dia bahkan punya gangguan telinga. Tapi dia bisa merasakan musik dengan anggota tubuh yang lain. Ini kan kayak kayak mustahil gitu, tapi itulah hebatnya Tuhan menciptakan manusia ini sehingga dengan cacat sekalipun kita tetap bersyukur dengan diri sendiri. Kalau pernah kenal motivator ya, Nick Fujik itu kan nggak punya tangan. Kakinya pun hanya 10 cm. Menikah punya istri cantik, anaknya dua dan dia untuk duduk di atas panggung, waktu dia mengasih ceramah motivasi, harus digotong orang. Tapi dia orang yang sangat bersyukur dengan dirinya, mensyukuri dirinya. Dan tanpa tangan, nggak punya tangan, kakinya cuma 10 cm, ya. itu dia menikah dan punya anak, berenang lagi. Yang saya senangnya adalah sikap mentalnya, di dia mensyukuri uh, dirinya. Nah itulah yang kita bangun. Kenapa? Karena olah nafas metode satu, itu memang sangat fisik sangat badan gitu ya. Sedangkan metode 2 ini lebih masuk ke jiwa, ke perasaan. Karena memang perasaan menentukan kesehatan juga. Bukankah ada penyakit -sakit, sakit yang namanya psikosomatis gitu ya. Dokter nggak bisa menemukan apa sakitnya, tapi de facto dia sakit. Ya akhirnya dikasihnya malah obat penenang. Kita mencoba untuk olah nafas dan mensyukuri diri sendiri. Ya waktu kita mensyukuri diri sendiri, kita banyak bersyukur nanti kita akan masuk juga dalam pelajaran hubungan antara perasaan dan hormon. Anda bisa membaca bukunya Dr. Tan Sutian. Nanti saya akan sebutkan aja hubungan perasaan dan hormon. Bahkan Dr. Tan Sutian dalam bukunya ada tabel juga hubungan antara perasaan, hormon dan alkali tubuh. Nah, itu saya kagum dengan Dr. Tan Sutian ya. Itu kenapa kita juga akan bermain di areal perasaan? Tapi sekali lagi saya tidak akan bermain di areal roh atau iman atau agama ya. Tapi di perasaan, ya, kita akan mengelola perasaan kita. Kita mengelola uh, makan kita. Kita akan mengelola uh, nafas kita.